lelaku tak habis bercerita Ku dengar namun tak berguna Ku hilang dan kembali kecewa Langkah ku masih tak ceria Kikmah Pajian datang macam hujan deras Bertentu sungguh aku tak berminat Meski cuaca semakin tak jelas hey. Pedih namun ku tak bercerita Tersenyum seolah ku tak mengapa Balas dia hina dengan ramah tahan Luka parahku yang tak berdarah Hidup ini macam roda. Tiap roda-roda semakin gila Mereka telah taburkan banyak roda Maka ku tak hamburkan senyawa. nyawa Luka-luka yeah. yang masih ku bawa Sering ku lupa cara untuk ketawa Kadang masih ku bertanya-tanya Akankah ku tertawa di ujung sana Semakin jauh langkah ini membawaku Nada-nada masih kunyanyikan, yeah. tiap sakit masih kurasakan yeah. Tertunduk namun ku masih berjalan, hey. terpuruk namun tak diperhentian yeah. Depresi hebat menghujanku dengan mahir Kunjungi kegagalan namun ku hanya ingin mampir Lelahku sudah menang, dengar itu hanya hampir Tak datang dalam pesta untuk berjuang, aku hadir mm, Lelahku tak mm. Dan kembali kecewa, langkahku masih tak ceria. Di mana ku berada, kan takut temukan segala kemana ku melangkah? Kan semuanya berubah. Keluh dengan kesah masih terus berdiskusi dan peluh. Resah, sampai kini menghantui Asa dalam kisah berontak untuk merajai tiap kelapakan indah Namun entah kan terjadi hey. Harapan tak pernah beri jawaban yeah. Ego tak henti untuk mempertanyakan hey. Belum mati rasaku penasaran Aku hidup namun ku berantakan Lembar lama mengusap ya yeah. Emosiku meradang hey. Langkah ku tadi pandang Apa percuma saja ku terus berjuang oh. Namun bisikan rekan yang membulat yeah. Paksa bangunkan mataku dan membuat jiwaku terus agar ku melihat ini tak selesai jika ku berehat Mereka bilang ku takkan berhasil Langkah laku ambil persetan mustahil Mereka pancing aku tanpa kail Saat suara mereka masih tak stabil Gelap jalanku masih tak bercahaya benar rasa tak berdaya Namun tetap berupaya Ini kan berubah Ya, hatiku melangkah Meski tidur dalam gelisah Kadang ku bangun dan ku resah ya. Lelah ku tak habis bercerita Ku dengar namun tak berguna hilang dan kembali kecewa. Langkahku masih tak ceria. Di mana ku berada? Akankah ku temukan segala Di mana ku melangkah? Akankah semuanya berubah? Yeah, yeah. Aku redam. Melangkah meski kadang hilang arah Bayangan kegagalan mengganggu di tiap celah Keyakinanku dipuru namun ini takkan punah Silen setiap lidah yang bersilat Buang tiap ludah yang mencilat Yakin dengan ini ku berangkat Tekan percaya apa yang mereka ucap Silen setiap lidah yang bersilat Buang tiap ludah yang mencilat Yakin dengan ini ku berangkat Tekan percaya apa yang mereka ucap Lelaku tak habis bercerita dan namun tak berguna Ku hilang dan kembali kecewa